Bagaimana Tuhan membela kita ketika kita jauh yang nomor dua? Yesus mengampuni dan tidak menghukum kita. Tapi apakah berhenti di situ? Bye! Saya lanjut berdosa? Oh enggak. Orang yang terima kasih karunia juga harus menerima kepemimpinan Yesus Kristus. Yesus itu pemimpin yang righteous, pemimpin yang kudus. Jadi mau enggak mau kita yang jadi buah pengampunannya tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Pohonnya adalah pohon righteousness atau pohon kebenaran. Berarti yang nomor tiga, pohon berikutnya itu di ayat selanjutnya. Jawabnya tidak ada Tuhan, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Lalu pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kata pergilah ini panggilan, seperti amanat agung, pergi beritakan. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nomor tiga, Yesus memimpin kita kepada pertobatan dan kemerdekaan sejati.